Oke ini kita disuruh temukan ya 3 bilangan genap berurutan eh jumlahnya 90 Jadi anggap saja ya Bilangan genap pertama itu N Bilangan genap yang kedua N plus 2 Berarti yang ketiga itu N plus 2 ditambah 2 Atau nah, Ini 90 ya katanya ya jadi, ini kan n-nya 1, 2, 3, 3n Lalu ini ada, bisa lihat ya duanya ada tiga ya Jadi, 3n plus 6 itu sama dengan 90 Berarti aljabarnya 90 kurangkan dengan 6 Itu hasilnya 84 Jadi, 84 kita bagi tiga tuh ya bagi 3 hasilnya 8 bagi 3 2 24 bagi 3 8 ya. Nah, jadi 8. Berarti bilangan genap yang berurutannya itu adalah 28, 30 sama 32 ya. Oke. Nomor 2 nih tentukan tiga bilangan genap berurutan lagi ya. Sama tuh n n122 bilang genap kedua n plus 4, bilang genap yang ketiga ya 150 ini berarti 3n6 lagi ya dan 150 kurang 150 6 144 ya jadi n-nya n itu 144 bagi 3 48 jadi 48 50 sama 52 Oke okay, kalau mau Buktikan ya Kurang yakin misalnya Dengan jawabannya Jadi, aja, 8 tambah 2 10 ya 0 1 5 5 10 10 tambah 5 60. Betul ya 90 tadi kalau kurang yakin nih Kita jumlah 28 30 32, nih 8 tambah 2 10 1 simpan 1 tambah 2 3 3 tambah 3 6 6 3 90 Sama ya Oke, jadi rumusnya udah benar ya ah, Ini sama ya Ganti angka aja ya N plus 2 N plus 4 300 3 N plus 6 300 ya Jadi 300 kurang 6 294 ya Jadi 294 Bagi 3 tuh 9 27 24 824 ya, jadi 98 berarti bilangan berurutan 98, 100 dan 102 ya Oke, kalau ini bilangan ganjil ya, bilangan ganjil berurutan Anggaplah sama ya, bilangan pertamanya n, n plus 2, n plus 4 ya 3 n plus 6, 45 4. 5 kurang 6 39 35, 39 soal 3n jadi 39 bagi 3 tuh itu nnya 13 ya jadi bilangannya 13 15 17 kalau mau kita buktiin 13, 15, 17 3 tambah 58, 8 tambah 7, 5, turis, 1 simpan 1 tambah 1, 2, 1, 3 3 1, 4 sama ya, 45 Jadi ini jawabannya Oke, ini 135 ya N, N plus 2, N plus 4 lagi 3N plus 6, 135 3N 135 Kurang 6 ya 129 bagi 3 43 ya Berarti 43, 45, 47 ya Terus Oke okay, selanjutnya 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 315 n plus 2, N plus 4, ya 3n plus 6 315 kurang 6, -6, -6 9, 0, 309 kurang ya. 6 315 kurang 309 jadi 309 bagi 3 103. berarti jawabannya 103, 105 107 Ini kalau kurang yakin ya. Kita coba jumlah 3 tambah 58, 8 7, 15 ya. 1 Oke, Sama ya 315 ya. Oke nomor 7 ini 3 bilangan ganjil berurutan jumlah 12.000 Sama ya, N, N plus 2 N plus 4 12.000 ya. 3N plus 6. Jadi, 12.000 kurang 6 ya. 4, 9, 9, 11.954. Nah, kita tes. 11, 9, 4 ya ini. Maka kelipatan tiga ya, dua sembilan, sembilan dua tujuh, sembilan, sembilan dua lagi, dua empat, nah, tiga sembilan, sembilan delapan ya, sembilan kita tes ya, tiga, ini kayaknya genap ya. 398 4000 artinya sama 4002 8 tambah 2, 10 1 tambah 9 10 lagi 1 10 lagi 1 1 tambah 3 4 tambah 4, 4 8 tambah 4 12 ya, ya jadi tidak dapat karena dia karena 12000 tadi sama dengan 3998 tambah 4.000 tambah 4.002 ya. merupakan jumlah 3 bilangan genap berurutannya nah kalau 100.000 ya 3 bilangan ganjil berurutan Kita tes ya N N plus 2 N plus 4 ya. 3 N plus 6 Ini kan 499 9 9, 9, 9, 9, 9, 9 4, ya. Nah ini Sembilan 99 ini bagi tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, satu ya. Ini jadi ya tiga puluh tiga, koma tiga ya. Jadi itu 100.000 Sama dengan 33 1 11 per 3 33 ribu 30 33 333 1 per 3 sama 33.335 ya. 1 per 3 jadi tidak ya karena 100.000 sama dengan ini ya merupakan jumlah tiga pecahan campuran. Jadi bukan bilangan ganjil lah. Oke, nomor satu ini tiga bilangan ya, katanya Tiga pola, 1, 3, 5, 7, ini kan loncat dua ya. Nambah 2, nambah 2. Jadi 9, tambah 2 lagi, 11, 13. ya. kalian loncat kurang 5 ya. lima kurang 5, 80. 40 kurang 5, 75. 75 kurang 5, 70 ya. Oke, ini selanjutnya, ini nampak ya. Ini kayaknya kalau berdempet 5 ke 10 plus 5. 10 ke 8 plus min 2. Tuh, jadi kalau nggak e, berurutan, dia kita coba yang pola loncat 2. ya 5 ke 8 kan plus 3. 8 ke 11 plus 3 ya. Teratur ya. Jadi 14 nanti loncat 3 lagi. Jadi 17. Nah 10 ke 13 ini loncat 3 juga ya. 16 berarti loncat 3 lagi 19, 19 selanjutnya loncat 3, 22 Jadi yang belum main 15, 17, dan 22 ya Oke 2, 18 ini loncat 4 eh. loncat 12 itu gak teratur Jadi kalau bukan penjumlahan kita tes coba perkalian 2 kali 3, 6, 6 kali 3, benar kan 18 Jadi 18 nanti kali 3 harusnya 5, 4 kalau 3 lagi 162 ya Kali 3 lagi 6 4, Nah kalau ini kayaknya loncat bagi 2 ya 80 bagi 2 40 40 bagi 2 20 40 bagi 2 10 ya 10 bagi 2 5 ya 5 bagi 2 2 setengah 5 per 2 aja ya 5 per 2 bagi 2 lagi 5 per 4 ada ya Oke, okay, 3 ke min 7 nih. Ini. Kurang teratur ya. Kok 3 ke min 7 tuh dikurang. Min 7 kan ditambah. Jadi, loncat. Ganjil-ganjil, genap-genap ya. 3 ke 11 tuh kan loncat 8. 11 ke 19, loncat 8. Jadi, saat 19, loncat 8 lagi. 27 ya. 27, abis itu min 7 ke 15 tuh. Yang pola genapnya uh, Min 8 ya Min 15 min 8 lagi Jadi min 23 Min 23 tuh nanti Min 8 lagi Min 31 ya Oke 4 ke 12 nih Ini kayaknya bukan Kalau penjumlahan 8 8 24 Yang gak teratur ya Jadi ini kayaknya perkalian tiga ya 4 ke 3 12 12 kali 3 36 36 kali 3 Benar 108 ya Gak nah, kali 3 terus Jadi ya 108 kali 3 tuh 324, ya. 324 kali 3, 672, ya. 672 kali 3. 612 eh. 1, 2, 18 sama 2, 20. 20, 16, jadi ya. Eh. Oke, selanjutnya, 149, 16. Nah, ini, kalau jumlah nggak teratur, ya. Eh. Noncat 3, 5, 7. Kalau perkalian juga, nggak teratur. Kali 4, kali 9 per 4. Nah, ini jadi, hasil pengkuadratan, ya. 4 itu 2 kuadrat 9, 3 kuadrat 16, 4 kuadrat ini 5 kuadrat ya. jadi ini 6 kuadrat, 3, 6, ya. 6 49, 7 kuadrat 8 kuadrat, 6, 4 ya. Ya. jadi ini pola bilangan kuadrat ya. oke, okay, selanjutnya 2, 4, 10 kalau kita lihat nih peranahannya 2 ke 4 loncat nambah 2 ini kan makin besar trennya ya, tapi 2 ke 4 loncat, nambah 2, 4 ke 10 nambah 6, ini nambah 1, jadi nggak teratur ya, kalau kita ganjil-ganjil genap-genap, 2 ke 10 plus 8 ya, 10 ke 18 plus 8 tambah pesapan plus ya jadi kayaknya ini polanya plus ya, untuk pola ganjilnya 26 tambah 8 34, 34 tambah 8 42 ya jadi 4 ke-11 ini loncat 7, 11 ke-18 loncat 7 ya. 18 ke-25 loncat 7. 25 tambah 7 tuh jadi hasilnya 32 ya. Oke, selanjutnya kalau 1 ke-5 nih +4. Ini turun -6 ya. Plus +4 Sempat, oh, Ini jadi, kalau ganjil-ganjil, kanak -ganjil, kita tes ya. Satu min satu min dua tujuh, yang gak teratur ya Satu tambah dia empat, empat kurang satu, tiga tiga enam, teratur juga. Jadi ini kalau loncatnya tiap 2 ya, 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7 ya, nah ini nanti loncat tiap 2 ya, ini kan 2, plus 2, plus 2, dua, plus 2, dua, plus 2, 7 2 itu maksudnya 9 ya, enggak nah, ada lagi ya, nah habis itu kita ganti pena, ya. kalau ini tinta biru ya, 5 nih kita tes 5 ke 7, 7 ke 9 Oke nih bagus, cakep 5 tambah 7, 2 ya 7 ke 9 plus 2 9 ke 11 plus 2 ya. 11 Tambah 2 tuh berapa hasilnya 3 ber 8. Oke, merah, biru, udah nih Pola apa, warna apa lagi, request, hijau Oke, min 1 Min 1 ke 1 ya Plus 2 1 ke plus 3 ya plus 2 3 ke 5 itu plus 2 juga Jadi 5 nih tambah 2 7 ya Oke dapat tuh 9 13 sama 7 ya Selainnya nih kalau dua ke minus 1 plus, min, min 3 ya minus 3 plus 2 3 plus 2 minus 1 Plus 1 nggak teratur ya Kalau dua ke satu plus 1 sama enggak teratur juga ya 2 satu 1, minus 1 minus 1, 0 minus 1 ya, ini kayaknya trennya dua ke minus 1 tadi plus 3 ya plus 2, plus 1 minus 1 ya Plus dua, ya. kalau kita coba pola ini meragukannya, ini min satu, nol, habis itu plus satu. Ya ini kayaknya lebih memungkinkan kalau dia ganjil-ganjil, genap-genap ya, tapi dengan trennya kayaknya, dia ganjil tuh min satu tambah 0, tambah min 1 ya kayaknya, jadi 1 kurang 1 0, jadi makin menurun terannya min 1, 0, min 1 kalau yang pola genap dari min 1 ke 0, makin naik kayaknya polanya, dari plus 1 jadi mestinya dia ke plus 2 gitu ya jadi 0 tambah 2 2 B plus 3 ya 2 tambah 3, 5, kayaknya 205 ya ini pola bilangan, 4, 10. Ini kurang ada petunjuk ya. Ini mungkin kalau penjumlahan 6 ya. Tapi kalau ini 6, oke. Okay. Kayaknya klop ya, eh, plus 6. Jadi 10 tambah 6, 16. 16 tambah 6, 22. Bener ya, 22 tambah 6, 28. Kalau 1092 ini kayaknya min 8 ya. Min 8, kalau cek di sini. Min 8 juga ya 56 kurang 8 48 Jadi 92 kurang 8 juga 84 84 benar ya Kurang 8 76 76 kurang 8 itu 68 ya 68 kurangnya 56 8 Oke okay, teratur ya kalanya. Soalnya 7 ke 13 nih Di Kayaknya ditambah 6 ya Kalau ini Min 2 Jadi nggak teratur tuh ya Nah kayaknya kalau kita Ganjil-ganjil genap-genap 19 ke 23 tuh plus 4 ya, 7 ke 11 juga plus 4, jadi kayaknya sebelum 19 nih harus dikurang 4, 15 ya, betul ya, 11 tambah 4, 15 ya, berarti itu pola ganjilnya meningkat 4, kalau pola genaknya 13, kebilangan yang selanjutnya ke 21, 21 ke 25 plus 4 juga ya, Kemudian ke 29 plus 4, jadi kurangin 21 kurang 4 itu 17 ya 17 kurang 4 13 ya Hai 20 ke 40 nih kayaknya nih loncat plus 20 ini plus 20 tapi kita lihat di akhir itu justru kacau ya bukannya ini malah min 40 ini min plus 80 jadi kayaknya trennya itu loncat ganjil ganjil genap-genap ya Hai nah, kalau 120 ke 60 plus 40 kalau ini kurang 40, itu jadi 80 ya. Nah ini benar ya? 40 tambah 40 80. 20 ke 60 juga nih. Angka 40, 60 tambah 40 100 ya? 100. Ya tapi nggak teratur di sini. 100 kok jadi 80 ya? Kalau loncat tiap dua suku, ini kita tesnya. 60 ke sini, sama nanti 60 ke 120, 60 ke 120 ke 60. Kayaknya ya, 60. Jadi 160 kurang 60 ini 100 maksudnya. 100 kurang 60 ya, benar ya 40. Jadi 20 tambah 60 itu hasilnya 80. Benar ya, 8. 80. 80 ya justru justru 0. Kalau kita pakai pola perkalian juga kayaknya. Ini plus 20, plus 20. Ini plus min 40 ya. Min 40 plus 80. Mungkin polanya plus plus min. Plus plus min. Gitu. Kalau 80 ke 40 kan dikali 2 ya. Jadi kayaknya plus plus min 20 dulu. 40. 40 480, 80, 80 tambah 40 140 ya, benar ya. Jadi tiga bilangan, tiga bilangan 20 20 40 3 ini tadi 80 nanti 160 240 ya, baru kurang 80 jadi 160 jagi nanti. Ya? 2745 ke 915 nih. Kayaknya dibagi 3 ya. Bagi 3. Ini bagi 3 juga bagi 3 oke, jadi 915 bagi 3 305 ya ya benar ya berkurang 915 ya ini 100 bagi 3 9 eh, 100 37, wah oh, ika ya, ini bonus ya, 13 ke 21, ini kayaknya loncat 8 ya, loncat 8 tapi ini loncat 1, ini jadi aneh ya, jadi kayaknya ini kelipatan, kelipatan ganjil genap ya, dua. Ya, 21 ke 13 ini kan beda 18 jadi kemungkinan loncat 9 ya 9 tambah 3, 12 12 tambah 9, 21 2 ke 13 kan loncat 9 ya, kayaknya, ya. Eh, loncat 11 11 jadi 5 per 2, 5 per 2 ini jadi 9 per 2 9 per 2 tambah 5 2 lagi hasilnya 13 14 bagi 2 7. S ya, 11, 13 11/2. Sorry, sorry. 11/2 11/2 tambah 2 itu mestinya 13/2 ya. 13/2 11/2. Ini 15/2. 15/2 11/2 baru ya. 26 per 2 ya. Oke, ambillah 1 Bilangan agar terbentuk Pola baris milangan 2 ke 4 nih, tambah 2 Tambah 3, tambah 2, tambah 2 Jadi ini mustinya 2, 4 2019, eh, 24 sudah bagus ya Ini jadi yang permasalahan Kayaknya 7, ya. 79 Kalau 2 ke 75 7 ke 11 kacau ya Terus dua Pakai 5 jadi 2 ke 7 ini kayaknya 5 plus 5 plus 4 4 ke 9 ini plus 5 juga jadi nanti plus 4, 9 tambah 4 13 ya kalau 4 ke 8 plus 4 plus 4, plus 4 tapi ini plus 16 ya jadi, kalau ganja gaji ganja 6 4 ke 12 plus 8 itu 12 ke 32 plus 20, 8 ke 16 persapannya, oh ya, jadi plus 8 ya, plus 20, nah ini 8 ke 16, plus 8 juga ya, jadi 16 tambah 20 nanti, 36 ya, ya kali ini kayaknya juga ya, ganti-ganti genap-genap, soalnya ini 1, 0, 1, 1 nol ke satu 1, 1, plus satu plus 1, plus 2 ya. Nah, kali ini plus satu plus 2 juga ya. Jadi, ini nanti plus 1, plus 2. Ya, bisa aja plus 3 ya. Jadinya 6. Nanti kali ini plus 3, 7 ya. Kali ini 50 ke 43 tuh kurang 7, kurang 6, kurang 5 ya Kurang Tapi justru dia 32 ke 27 Kurang 5 lagi, aneh ya Kali 50 ke 37 Kurang 13 37 ke 27, kurang 10 ya ini 43 ke 32 kurang 11 ya. Kemungkinan sih kalau 3, min 13 kurang 10 nurun 3 itu min 11 berarti nurun 8. Min 32 kurang 8 jadinya 24 ya. Jadi pola ganjil-ganjil genap-genap ya. Ya kalau ini 4 ke 8 plus 4 plus 5 ya. Sima. Kalau satu 1 plus 1 plus 3 Plus 8 plus 3 Plus dua plus 3 Kacau ya Kalau 4 ke 10 6 6 kayaknya ke 8 ya. Okay, 4 ke 10 nih, plus 6 ya, 10 ke ini plus 8, terus 5 nya nanti ke 13 plus 8, ya ini kemungkinan plus 10 jelek, 23 kayaknya ya, kalau 8 kan ke 15 plus 7 kemungkinan saatnya plus 8 plus 9 ya 68, 8, ya 7, 9 setelah 2, 3 2 suku berikutnya 2, 3 ini plus 1, plus 1, plus 2 plus 0 kalau 2 ganjil ganjil ganjil ganjil 2, 4, plus 2, plus 2, plus 2 ya teratur ya plus 2, plus 2, plus 2 jadi 8 tambah 2, 10 3 ke 6, plus 3 6 ke 12, tapi plus 6 ya, jadi ini kayaknya kali 2, 3 kali 2, 6, 6 kali 2, 12 12 kali 2, 24 ya. oke, kalau ini 3 ke 7, plus 4 7 ke 11, plus 4, tapi justru plus 7 aneh kan, jadi bukan satu-satu, 3 ke 11 kayaknya, plus 4 7 ke 18, plus 11, jadi ini kemungkinan ya, loncat 8, l8 sama 8, 19, l 10, 17, 18, 11 12, 11 29 ya. jadi 19, 12, 19, 12, 13, 12, 13, 12, plus 12, 13, pas 3 pas 9 nah, makin trennya makin naik ya kalau 1 ke 5 gak yakin ini kayaknya satu ke 3 kan naik 3 ya. 39 naik 3 ke 9 naik tiga. jadi 9 tuh nanti naik jadi 27 41 ya 7 naik jadi 41 ya 1 2 ya deh ini kurang 1, kurang 3 ya. Kacau ya. Kayaknya ini 81 bagi 327, 27 bagi 9. Bagi 39 ya. 9 nanti bagi 3. 3. 80 ke 40 bagi 2 ya. Jadi 40 bagi 2. 20 ya. Nah, ini kayaknya pola kuadrat juga ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, ya. 4 kuadrat, 3927, 0, ya. 0, 0, kelipatan 3, 0, ya. loncat 6, loncat 18, 0, ya. 39 dikali 0, 0, 27 dikali tiga ya. jadi 27 nanti dikali dikali tiga 81, jadi setelah 16 ini pola 25 ya 5 kuadratnya Oke ini Dia satu berulang tiap bilangan ke 3 ya Oke ini satu dua tiga empat Empat Lima enam tujuh ya Jadi jika angka, teruskan dengan tentukan angka ke 100, 100 itu kita cari sisanya jelas-jelas bagi 3 kan e, 3, 9, 10 ya. 9, 1 jadi 1, kalau sisanya 1 berarti ya satu lagi ya kalau 1000 bagi 3 3, 9 10 39 9, 10 3, 9 10 lagi 3, sisa 1 Sisa 1 ya digit 1 lagi ya Kalau 3000 tuh 3000 bagi 3 ya 1000 Habis ya, gak ada sisa ya Kalau gak ada sisa 0 Berarti yang bilang ketiga ya 0 ya 2016 ada sisa nggak tuh Cek dulu ya enam delapan belas dua ya dua satu enam habis ya dibagi enggak ada sisa jadi nol juga ya Bilang ketiga ya nah ini kalau banyak angka satu hingga angka ke 50 puluh banyak angka satu hingga angka ke 50 puluh lima kan bagi tiga ya satu tiga dua puluh enam ya jadi satunya kan berulang tiap 3 ya hasilnya kan ini 16 sudah 16 nah sih dengan sisa dua sisa dua berarti kan kalau satu digit satunya ada satu, tiga digit baru satu ya, enam digit ada dua, enam belas nanti sisanya kan 2 dua berarti, nah dua pertama tuh sudah ada satu ya, jadi 16 belas tambah satu, 17 angka satu, kalau angka nol ini. Dan ke 10 kuadrat kan 100 ya. 100 tuh bagi 3 39 ya. 10 ya. Jadi 39 sisa 1 ya. Jadi dia ada 33 angka seri ya. Dalam satu seri itu 33 seri. Satu seri kan 100 ya jadi angka satu seri itu dua angka nol kalau 33 berarti 33 puluh tiga kali dua enam enam ya nah seri sisanya itu kan satu sisa satu kan bilangan ke satu ya satu bukan nol ya. jadi totalnya 66 puluh ya ada 66 puluh Angka nol ya deh. Oke, Kalau ini angka satu hingga angka ke 300 300 bagi 3 aja ya 100 ini ya, Jadi 100 seri ya 100 seri, satu serinya ada satu ya Jadi 100 angka Kalau ini 1000 Bagi 3 tuh 39 ya. 39 10 39 10 91. Jadi kalau satu seri aja, satu seri tadi kayak ini 100 ya. 2 angka 0 kan. Ya. Kalau 333. Ini kan serinya. Ya. Jadi 2 kali Tiga tiga ya, nah dia kan tadi sisa satu, sisa satu masih bilangan ke satu ya, jadi tetap ada 666 angka ya, gitu ya.